untuk hari pertama bagi kalian yang ingin belajar cara membuat pola dasar nah ini kita belajarnya yaitu pola dasar yang berukuran kecil ya ini bukan berukuran badan kita tapi ini untuk kalian belajar pola dasarnya dulu Jadi kalian belajar cara membuat pola dasar badan nah yang berwarna biru ini ini pola dasar belakang dan sedangkan yang berwarna merah ini pola dasar di depan. Nah. Pada saat kalian ingin membuat pola dasar ini, pola dasar depan maupun belakang dan nah ini kalian harus tahu dulu ukurannya. Nah, di sini ukurannya itu Lingkar badan 84 cm, lebar muka, lebar bahu 12 cm, lebar muka 32 cm, lebar punggung 34 cm, panjang punggung 38 cm. Nah, sudah kalian tahu ukuran ini. Kita akan mengetahui rumus untuk pola di belakang dulu. Nah, rumus pola belakangnya. Kalian perhatikan, AB sama dengan cm, BC sama dengan lebar bahu, CC1 sama dengan turun 3,5 cm, AA1 turun 2 cm, A1D lebar bahu, A1E panjang punggung dibagi 2, A1F panjang punggung, DJ lebar punggung dibagi dua, EH lingkar badan ditambah 4, dibagi 4 dikurang satu, EH sama dengan FJ. Nah, ini untuk rumus pola belakang. Nah, untuk rumus pola ini belakang untuk bagian badan ya. Sedangkan rumus pola depan, nah ini dia rumus pola depan. AB 7 cm BC lebar bahu CC 1 turun 3,5 cm AD turun 7,5 cm A atau e, panjang kumpung dibagi 2 ditambah 1,5 cm titik B e, dikumpul dibagi Jadi, sama dengan High tool sama Kalau kalian sudah mengetahui dari ukuran. pola belakang AB sama dengan titik sempurna jadi kita gunakan pola di sini pola di sini nah, pola di sini bilang AB sama dengan titik sempurna kita lihat AB nah ini titik A ini titik A ini namanya pola untuk belakang itu lagi rumusnya bc sama dengan lebar bahu. nah lebar bahunya tadi ukurannya berapa? lebar bahunya itu 12 cm. nah lebar bahunya 12 cm. berarti bc sama dengan 12 cm. nah tadi kan a ke b itu 7. nah berarti b ke c itu 12. kita lihat. kita ukur ya. satu turun tiga lima yang setelah kalian tadi si sudah misalnya A, B, kalian cek ya, ini jadi bilang c ke c satu itu turun tiga koma lima gede itu lebar bahunya sama dengan lebar bahu berarti lebar bahunya itu di sini 12 cm. Kita ukur lagi A ke A1. Nah, lihat. Ini A1 ke D. Jadi itu A1 ke D jadi A1D. Jadi dalam tadi 12 cm. Kita ukur ketebalan nah, 12 ya. Barunya ini seperti ini ya, Ya, betul. Ya, 38 puluh cm. Ya, nah. setelah itu di sini, B sama dengan lebar, untung dibagi dua. Berarti, lebar senyum itu di sini tiga puluh dibagi dua itu berapa Pas dari setelan jadi hasilnya lingkar badan di sini juga harus sama ohh sama dengan FJ FJ FJ itu harus 21 cm juga nah sama ya 21 cm nah sama setelah itu baru kalian garisnya nanti menggunakan garis ini kalian garis kalian garis kita bukan tadi kalian garis ini dia dapat hasilnya menggunakan rumus ini dan ukuran ini nah sekarang yang bagian depan itu sama juga nah kita lihat lingkar badannya berapa lebar bahunya berapa lebar muka berapa lebar punggung berapa panjang punggung berapa nah ini dia rumusnya untuk bagian depan AB sama dengan 7 cm BC sama dengan lebar bahu CC1 sama dengan turun 3,5 cm AD turun 7,5 cm AE panjang punggung dibagi 2 ditambah 1,5 cm TITIK DE diukur dibagi 2 dapat TITIK Q QR lebar muka dibagi 2 OG lingkar badan ditambah 4 dibagi 4 4 ditambah 1 cm GH sama dengan FJ EJ sama dengan OF nah, setelah itu kita masukkan rumusnya tadi AB sama dengan 7 cm nah, kita menggunakan penggaris ini sama pengarisnya menggunakan skala 1 4 1 4 itu AB sama dengan 7 cm kita lihat AB. Nah kalau titik ini kita uh, bertolak ya dengan sini. Kalau yang di belakang itu dia di sebelah kanan. Titik kalau di bagian 38 38 dibagi 2 itu dapat berapa ditambah 1,5 hasilnya itu a ke e, ini ada titik e ya. a titik koma a Dapatnya 16 ya, 16 16 Nah, setelah itu, setelah titik ir kita lanjut og okay. lingkar ditambah ditambah 4 hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lingkar, di lingkar badannya Tidak, sama O J sama dengan ef, bukan OH Salah ya, salah. salah. Oj sama dengan ef. Oj ini, oj sama dengan ef. rumus pola dasar belakang dan pola dasar depan untuk cara membuat pola dasar bagian depan ataupun bagian belakang, ini yang untuk ukuran kecilnya sampai sini dulu ya